Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Serba Online Oke di video kali ini saya akan Memberikan tutorial pe, Tutorial Pencairan saldo Gobis buat teman-teman Yang sedang Berjualan melalui aplikasi GoFood Ya guys Oke Langsung aja simak videonya Berikut ini Dan yang sebelum simak Kalian bolehlah bantu saya untuk memberikan semangat kepada saya agar saya melakukan upload video-video yang bermanfaat untuk kalian. Caranya gampang, tinggal subscribe, like, dan komen. Oke, simak aja videonya berikut ini. Ya langsung aja kita buka aplikasinya guys, aplikasi namanya GoBiz. Oke di sini tertera ya ada nama pemilik sama nama mercanya nya. Ah, oke guys, kebetulan di sini lagi ada pesanan ya guys ya. Oke di sini ada banyak fitur di bawahnya ya guys. Terus ada saldo, klik aja kabar mata kita lihat dulu itu saldo yang kemarin ya guys oke kemudian klik pencairan nah ini SOP nya harus dibaca dulu ya guys kalau udah dibaca semua terus klik setuju Nah kemudian ada pencairan saldo lagi di situ ada rinciannya dan sekali lagi paham israt ketentuan ini sebelum konfirmasi kalau udah klik ajukan pencarian dan selamat pengajuan pencairan berhasil dan sedang diproses di sini keterangannya masih diproses terus kita lihat di email ya guys biasanya di email ada langsung ada pemberitahuan dari Gojek judulnya payout receive Oke okay, kita Cari dulu emailnya. Kita tarik dulu ya guys untuk mencari email yang baru. Oke guys belum muncul ya guys, tapi sebenarnya udah muncul cuma ini karena loading aja ya guys. Kita cari di email nah itu ada gojek untuk mitra usaha, pay yang di bawah pay request yang di atas pay request resip dan kalau udah dapat email yang kayak gini saldo sudah masuk ke rekening teman-teman ya guys pembayaran berhasil diperan ke rekening di bawah ini oke okay. Oke itulah caranya Apabila kalian bingung melakukan pencairan saldo kubis, Bagaimana cukup mudah dan simpel ya guys Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Semoga kalian sehat selalu dan mendapatkan rezeki yang melimpah